Di baju satu dua satu, satu di sabun sikat lalu disikat setelah itu setelah itu dibilas dibilas dibilas lalu dijemur lalu dijemur